Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 66 Matematika volume 2 kelas 4 Oke langsung saja kita akan kerjakan Soal yang pertama yaitu 9,4 dibagi 4 Baik kita langsung saja Kita akan tulis 9,4 Dibagi dengan 4. Oke, sama dengan. 9 langsung saja kita bagi dengan 4. Nah, sebelum kita selesaikan adik-adik, kita lihat perintahnya dulu di sini ya. Ayo membagi dengan pembagian berlanjut. Nah, nanti artinya berlanjut di sini, kita akan lanjutkan pembagian. Misalkan nanti 4 ini tidak bisa dibagi. Nah, maka nanti kita lanjutkan terus-menerus. Oke, sekarang... 9 dibagi 4 itu kan bisa. Nah, berapa kali 4 yang hasilnya mendekati 9? Yaitu 2. Nah, sekarang 2 dikali 4 berapa? 8. Maka kita kurangi saja langsung. 9 dikurangi 8 adalah 1. Baik. 1 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa ternyata ya. Berarti kita turunkan 4. Nah, karena kita mengambil angka di belakang koma, berarti di sini wajib kita tuliskan koma. Maka kita turunkan 4 di sini menjadi 4, oke, maka di sini 14, 14 bagi 4 bisa nggak? Bisa ya, berapa kali 4 yang mendekati 14 yaitu 3. Nah sekarang 3 kali 4 adalah 12. Kita kurangi saja langsung ini 14 dikurangi 12, berapa? Sisanya adalah 2. Nah kasusnya di sini sekarang. 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Nah, karena di sini kita diminta untuk membagi dengan pembagian berlanjut, maka kita lanjutkan saja. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal tambahkan 0 di di belakang angka 2. Maka 2 tadi berubah menjadi 20. 20 dibagi 4 bisa enggak? Ternyata bisa, yaitu 5. sekarang 5 kali 4 adalah 20. Nah, kalau kita 20-20, maka kita cukupkan sampai di sini, ya. Maka hasilnya adalah 2,35. Nah, begitulah cara menghitung pembagian berlanjut, adik-adik. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini, ya. Soal yang kedua. Baik di sini ada 8,6 dibagi 5 Baik kita tulis saja 8,6 dibagi dengan 5 Oke sekarang 8 dibagi 5 bisa atau tidak bisa ya Berapa kali 5 yang hasilnya mendekati 8 yaitu 1 Maka kita tulis di sini hasilnya adalah 1 Satu kali 5 adalah 5 maka kita kurangi nih. 8 dikurangi 5 bisa tidak? Bisa ya. Sisanya adalah 3. Nah sekarang coba kita bagi saja. 3 bagi 5 bisa atau enggak? Ternyata enggak bisa. Maka kita ambilkan. ya Ambilkan angka di belakang koma di sini. Nah kalau kita ambil angka di belakang koma. Berarti di sini kita tulis koma. Kita turunkan saja angka 6-nya. Nah, sekarang 36 dibagi dengan uh, 5. Bisa nggak? Bisa ya. Mendekati berapa? Nah, di sini mendekati berapa adik-adik? Mendekati 6 en apa 5? Atau 7? 7 ya. 7 kali 5 berapa? Tiga puluh lima. Nah, 35. Nah, sekarang 36 dikurangi 35 hasilnya adalah 1, 1 bagi 5 kan tidak bisa nih, maka kita turunkan, kita tambahkan saja 0 di sini menjadi 10 bagi 5 adalah 2, 2 kali 5 adalah 10. Sekarang 36 maka, bagi 35 hasilnya adalah mohon maaf sebentar ya 1. 1 adalah Oke, okay, maka 10 dikurangi 10 adalah 0. Maka hasilnya nanti adalah 1,72. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini ada 7 dibagi dengan 5. Baik, 7 bagi 5 bisa nggak? Bisa. Berapa kali 5 mendekati 7? Yaitu 1. 1 kali 5 adalah 5. Nah, maka sekarang 7 dikurangi 5 berapa? yaitu, 2, 2 bagi 5 bisa enggak, ternyata tidak bisa Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita tambahkan 0 juga adik-adik Nah, ketika di sini kita tambahkan 0, maka kita naikkan koma di sini Nah, maka sekarang 20 dibagi 5 adalah 4 4 kali 5 adalah 20 Maka kita kurangi, 20 kurangi 20 adalah 0 maka hasilnya di sini menjadi 1,4 adik-adik. Oke, bedanya apa adik-adik dengan yang nomor satu dengan 2? Nah, kalau nomor satu kan di sini sudah ada 9,4-nya dibagi dengan 4. Nah, kalau di sini kan tidak ada koma nih. Nah, maka nanti kita tambah ketika adik-adik nanti menambahkan 0 di belakang. 2 dan di sini tidak ada koma maka nanti Kewajiban adik-adik adalah Menaruh koma di belakang Angka satu ini ya Menaruh komanya kalau kita Tambahkan nol ya Seperti itu itu untuk Bilangan bulat ya Bilangan bulat apa itu bilangan bulat Bilangan yang tidak ada komanya Maka kita nanti Ketika kita bagi bilangan bulat Dengan bilangan bulat dan bilangan bulat tersebut tidak bisa dibagi, maka kita tambahkan nolnya di belakang. Kita ketika kita tambahkan nol di belakang baru kita tuliskan komanya di sini. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya, saya yakin. Oke, kita sekarang lanjutkan saja adik-adik ya ke soal berikutnya. 5 dibagi 8. Oke, 5 dibagi dengan 8. Nah, di sini kan 5 dibagi 8 kan tidak bisa nih, maka sekarang kita tambahkan 0 di belakang 5 sini. Nah, ketika kita tambahkan 0 di belakang 5 sini, maka di sini kita tulis 0. 0, maka di sini kita tulis 50. Nah, sekarang 50 dibagi 8. Bisa atau nggak? Bisa ya. Mendekati berapa? Mendekati, kalau 8 kali 8, 64. 7 kali 8, 5. Eh, kalau 6 kali 8. Berarti di sini adalah 6. 6 kali 8 yaitu 48. Sekarang kita kurangi. 50 dikering 48 adalah sisanya 2. Nah, kita di sini tambahkan 0 lagi. Nah, tetapi kalau kasusnya seperti ini sudah ada tanda koma, maka di sini kita tidak perlu tuliskan tanda koma lagi. Maka langsung saja kita bagikan. 20 dibagi 8 berapa? Bisa atau tidak bisa? Mendekati berapa? Yaitu mendekati 2. Maka di sini kita tulis 2. 2 kali 8 adalah 16. Nah, kita kurangi lagi nih. 20 kurangi 16 bisa enggak? Bisa, yaitu sisanya adalah 4. 4 bagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di sini menjadi 40. 40 dibagi 8, yaitu 5. Jadinya nanti adalah 0,625. Adik-adik. Nah, saya rasa adik-adik sudah bisa memahami. ya Kalau soal seperti ini saya akan gampang sekali.